Aduh, oh, sedih sekali, bro. Oh, seharusnya kan bisa freestyle-freestyle ya. Oh, aku melihat orang. Halo. You got a Heyo, up, bro? Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya Oke, jadi kali ini Mabru oce ini telat banget nih, Kalau gak salah oce, Ada dua draw yang belum oce draw Mabru ya uh, Ada skin legendary ini, DRH Terus ada skin legendary Yah, ini pisau baru Wow sih, ini Kok lagi ada banyak skin pisau Legendary terbaru Mabru Ini gokil banget nih, ini lebih mantap nih Apalagi untuk kalian yang suka banget pakai sniper ini mungkin buat freestyle Freestyleer ini mantap sekali, Mama ya, Oke. Jadi Mafia Ocha sebelumnya ya Ocha mau ngasih tau ke kalian kenapa Ocha nggak upload karena waktu itu Ocha persiapan untuk turnamen World Championship tapi ya Ocha gagal di stage empat dan Ocha ke empat tapi berkembang lah dari tahun sebelumnya, Mama Bruh ya, Ocha cuma bisa sampai kalau nggak salah cuma ya enam besar lah ya di setiap tempatnya berdevelop, oh, lumayan berkembang ya dan oca harap ocha bersama tim ocha nextnya bakal lebih mantap lagi untuk ajang internasionalnya ya oke okay. karena ya lumayan berat sekali mem ya uh dan oke okay, langsung aja ma kita draw ocha mau draw avenger ini oh, oh menarik sekali ocha suka nih kalau ada pisau pisau legend gini ma bro ya kita lihat dulu trailernya uh uh The event of my death, hmm. will many about me. I am a murderer. A oh. They may be right, else, I wow. am your father. I Wih, si ghost mah bro, mantap sekali men. Wow, youder daripada lama-lama langsung wajib kita draw ini ma Bro Ini mantap banget sih dapat dua skin legendary sekaligus. Jadi merotot jadi sangat worth it, oke. Okay? Yuk langsung saja Bro kita start dari 30 CP ya. sebelum gacha alangkah baiknya kita berdompet-dompet masing-masing semoga dilancarkan. Amin ya rabbal Oke, okay, langsung aja 30 CP. Come on, bro. uh lala combat X. Oke, okay, lanjut lagi. 80 CP. Kakak Ocha mendapatkan langsung pisau biasanya nih yang kayak gini nih suka banget nih eh uh, Ocha dapet kayak di first spin bukan Ocha maksudnya banyak orang ya oke okay? yang ada dua legend sekaligus ini mah jadi kalian tuh jangan takut misalnya kalian punya CP sedikit jangan ragu untuk mencobanya ya di first spin atau second atau third spin kalian itu biasanya kemungkinan ya Ocha nggak menjamin banget kemungkinan kalian bisa Hoki dapat salah satu legendarinya mah oke okay? langsung di 120 CP 120 akan kau coba mendapatkan. Please. Lah. Helikopter. 300 CP. Kita gas. Ayolah. Kocah butuh uh, emote. Uh. Hmm. Emote. Loh, kok diem aja aja? Tadi bendanya enggak Kocah download ini. Tadi Kocah enggak Kocah download, makanya nggak kelihatan. Mohon maaf ini ada yang enggak ke-download. Oh, akhirnya bisa seperti ini. Uh. Keren men. Keren keren ini bagus sih. Ya. Ini bagus mau toce langsung aja 500 CP kita gas lagi. akankah mau dealer Ah sayang sekali. Sepertinya ke hokian oce-oce udah bisi nih, Bro ya. Tapi udah apa-apa. Dapat charm tidak hoki, 1300 CP kita gas lagi. Dapat apa? Pistol. Oke. 2000 CP. Hmm. Hmm, tab 25, tab 25 nya Nggak lagi kah Seperti tab 25 nya sih Skin skill nya kayak default ya Cuman ini satisfying Ya, gerak-gerak mah bro okay. Ya, tidak hoki okay mah bro Skin legend di terakhir Ya, it's okay lah ocha akan beli semuanya kok, tenang saja 3.900 CP ya, akan kau cem dapatnya ocha feeling sih dapat Pisaunya dulu Bener aja dong, uh mantap nih butterfly knife, uh keren ini harusnya, nih ini harus ini, yo dan 5.500 CP ayrau mendapatkan skin legendary karakter terbaru di mah bro ya, Sophia versi legendarinya, uh, mantap sih, ini mantap sini mantap, uh Sophia Iron Knight keren loh bro? item-item gini aja suka eh, ya. the best. Yo langsung aja ma bro kita review. Ma bro lihatlah ini, mantap sih. Hajar, keren. Seperti yang harusnya kalian tahu ya ini karakter legendaris itu ada ada efek-efek tertentu ya bro. Nah dia tuh bisa pakai Sofia Iron Snipe Max nih. Kalau kalian beli Sofianya ini mah bro ya, uh mantap banget sih. Dia Bisa pakai topeng ini tapi kita tidak bisa melihat mukanya Sofia kalau dia pakai topeng mah bro. Oke, jadi terserah kalian nih mau pakai topeng atau tidak ya, ya. Ya seperti biasa kalau kalian lagi main multiplayer ini bisa kelihatan kalian kira berapa ya Ada dari tangannya Terus ini ada Graffiti Spikes ya uh, Khusus dari Sofia aja nih oke okay. Gra Gra Graffiti Spikes ini multi okay. Cuman ya tidak terlalu worth it sekarang Gra Graffiti Spikes kecuali untuk hargan para racer okay. Wah, Ini bagus sih Kill cari video battle loyal mau gitu ya Harusnya ini Oce bentar aja nih. Uh, main apa? Main MP nya kita tes di play, bentar kayak di match biasa aja, gak sih Terus habis itu kita main the royale-nya. Uh. Loot-nya mantap sekali, mah bro ya. Oke, okay, yo let's go mah bro. Iya mah bro, Oce udah di down game ini bentar aja bisa itu kita main battle royale-nya, oke. Okay. Wih, lihat tuh Marvel Kartosofianya tuh ya seperti biasa kalian bisa ngelihat jumlah kill kalian di sini dan kita biasanya, uh, biasanya sih biasa, bro. untuk pergantiannya harusnya diberikan style style biar para player sniper tuh bisa freestyle gitu ya. Hmm. ini motornya biasa sih, ya. oh, sayang sekali, bro. oh, harusnya kan bisa freestyle freestyle ya, seperti itu loh. mana lagi ikusnya? Wah, wow. kita coba pistolnya deh, Ma ya. Nih, oke deh dua kali sih. Yang OP itu uh, tang knife bisa empat kali. Ini dua kali dan jaraknya, ya jarak jarak pistol eh pisau biasa sih. Oke, dan ini ada gravity spek sih, ya, Kita coba ya, gravity spec ya. Luar. Uh. Biasa aja sih ya. Cuma beda di skin-nya Gravity Spectres. Tahu aja ini Gravity Spectres-nya bukan legend nih. Dia ke lebih ke skin epic ya. Tapi cuma Sofie aja yang bisa pakai skin-nya, bro. Oke. Ya, langsung kita coba lagi. Cantur sih. Ya, cuman menurut Tocak kurang kalau buat Free Fire, Free Fire lawan. Jangan bro. Oke. Yaudah yuk, langsung aja kita main ke battle royale nya let's go oke okay, mah bro oce sudah dalam game saatnya kita ratakan paket sofia uh, liat tuh mah bro ya temen kita karakternya kayak bot semua eh. tapi karakter ulca mantap kita turun mana ya oke okay, oce kayaknya bakal turun di river town river town bro river town yuk dan saatnya kita turun Lengkap sudah ya. Paket petroeloces sudah lengkap mah bro. Mantap sekali ya. Nanti lihat tuh bro. Mantap nggak? Mantep lah. Ya. Mantap sih. Ya kan mah bro tuh. Wah. keren loh stilnya wow langsung aja ucap lut lut dulu lumban lantai lantai ya. Yeah. oh ini sih bro oke ada apa aja di sini bro If fire. uh oh, coba coba pisau di sini uh pisau di sini mantap Oh, sepertinya ada orang baru turun man di sana aku melihatnya apakah kalian melihatnya oh pps kbi kbi aja kali ya kiki main ke kapatujua 7 aja deh Gimana kapatujua cuma mantap jaf dua belas juga mantap mah bro katanya op itu dua belas saat saat ini nih let's go kita gas lagi wow mantap lah kelihatan killnya wah aku melihat orang Let's go, kita gas Kita gas mah bro, ya Nah itu dia Hey bro, mau kemana lo Nah Itu orang asli mah bro ya Ini menggunakan Skillnya Seperti tidak ada orang lagi Aku tidak tahu mah bro ya Apakah melihat orang Pasti tidak melihatnya ya Uh, Oke, okay. mantap lah. Perpaduan yang sangat bagus sih, menurut mulutocay ini ya. Lihat tuh, berah. royal lihat karakternya mah bro ya. Eh, pada oh, orang, ah, sabar bro. hei mau kemana halo hahaha ah. mantap sudah maaf mantap ya duh uca pakai ini lagi scope salah ya oke okay. mau kemana ya hmm. cari mobil kali ya Muey. kita naik mobil mau bro. Langsung saja kita cari orang ya. Oke mau nyamperin teman aja dulu. Mereka ini pada kemana ada orang? Wah, mati kamu ya. Uh, waduh. Ayo nice, bro Yo, naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik, bro! Naik lah, masa gak naik? Nah, kita jemput temen kita ya, bro! Biar solid, misi, bro! <laughs> gak mau naik dia apa nih? Oke kita kemana ya enaknya Masuk ke dalam zona naik nih bro Udah mobil legend Ayo naik ya Naik Oke Mari kita naik helikopter cuy Naik helikopter sekarang mau naik, gak? Tadi ada suara tembakan lama, bro, di sini. Oh iya ada orang, oh, ada orang. Aku melihat orang. Itu dia. Mau Kemana kamu? Nice. Oke. Okay. Woo. Yuk kita kemana lagi, Ma Bro? Kira-kira? Bukan yang nyetir. Sudah tidak tahu mereka mau mau membawaku kemana. Airdrop drop. All right. Ya, belum upgrade juga sih Switchblade aku tuker deh Switchblade kamu aku tukar ya Ke CBR4 ya. ya Let's go boys Wah ada air drop lagi Baiklah Oh, ada yang nembak mah, Bro. Padahal nembak. Sudah bisa dibiarkan. Oke. Okay. Yuk, let's go. Kita naik, Bro. Air drop lagi nih, mah, Bro. Eh, uh, agak-agak duit tukar, ya. Anjay. Kita tukar mah, Bro, ya. Akanya akhirnya kita upgrade. yo bro ada orang lagi bahaya nih Bahaya mah bro ya jadi, harus jadi, cepat-cepat hei kamu jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi gini petinya coy jadi warna warni kita jalan-jalan lagi temen kita dua-duanya mah bro cuma berdua weh aduh nabrak kemana tuh teman kita ya Oh, ada orang bro. Siap-siap perang. Wah, sampai mati mah bro. Waduh bahaya ini. Sampai mati loh ini uca. Nice wah wow, data atlas apa ini? Jangan ngerti itu buat apa. Kasih tahu oce itu buat apa di kolom komentar mah bro. Karena oce tidak tahu dan full. Oke. Okay. Tuh temen macam mati. Tak bisa dihidupkan kah? Ah. Masih ada orang lagi loh harus ini. Oke. Okay. wow sakit sekali. kuat kalian semua ya. Ada yang pakai sniper. Mana sih? Oh, situ. Rupanya Wow, wow, wow. What is this? What is this? Oke. Okay. Mantap sekali. Wow. Dia ada ZR game lo, Bro. lah ya. Ada box di sana. Hmm, kita udah punya semua, jadi belum perlu apa ya? Apakah kita harus ganti senjata lagi, Ma, Bro? Sepertinya tidak. Sepertinya iya. Hmm, usang-usang. Oke, okay, let's go, Ma, Bro. Oh, macam lihat orang itu. Kayaknya lari di sana. Aduh, agak berat ya recoilnya Knock dia mah, Bro. Aku cuma majuin kali ya. Wow, di mana? Pesawat-pesawatku. Ada lagi orang di sana. Oke. Tegas lagi ya Nice so. Ratakan saja semuanya Wow Ada wah itu ya Helikopter Kita jalan kaki saja deh kalau begitu mah bro Helikopternya ada sih tapi jauh tuh melihat oh. tapi butuh waktu yang lama kalau tidak ada helikopter ya. Okay. Oke, mau helikopter dulu. Eh, karena aku punya ski, bener juga sampai lupa, Ma Bro. Okay, let's go. <laughs> Ampun deh. Oh, aku melihat orang. Halo. Yuk, let's go, naik like lagi. Mana musuh yang akan kita hantam? Kosong oh, ya. tidak ada orang mah bro temen kita habis bunuh orang kalau datang saja mau bro dadah <San> <San> ah, ah, ah, ah. parah bocah parah sekali Mana? adakah orang ingin aku bacok kosong mau bro ya gak ada orang di sini. Oh, aku melihat orang hei aku akan bacok kamu ya Hmm. Mati kamu. Wow. Yang barusan sih itu bacok buat Bro, ya. Hehehe. <tis> ya, yeah, Bro menurut kalian gimana nih Sofia dengan pisaunya Mabr ya? Menurut Oca sih lumayan tapi ya Cak tidak suka sih sama pisaunya ma Bro. Enggak sukanya uh, dengan gayanya aja sih ya. pas dipakai kayak kurang mantap. Aja gitu. Ya Mabro menurut kalian gimana nih Mabro ya karakter Sofia beserta dengan pisaunya Mabro ya Kalau karakter Sofia nya suka Mabro tapi kalau sama pisaunya kurang sih ya pisaunya ya, kurang gaya lah ya Harusnya pisau itu dibuat untuk freestyle ya Mabro Kalau gue kayak ke tangan -tang, penyakit lebih sempet set Mantap sih Mabro ya tapi tetap worth it sih ya karena ya langsung dapat dua legend ya gimana gak worth ya sekali apa eh maksudnya satu draw mendapatkan dua legend ya lumayan lah maubru ya oke ini gitu untuk video kali ini bro. makasih banget ya udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya bro ya terus kalian kalau mau beli akun COD untuk kalian yang baru main atau kalian yang belum selama akun kalian dan kalian perlu akun-akun sultan atau akun-akun yang sikit, dia bagus banget. Sekian aja, atau metik kebayang langsung. Follow Instagram dan kita jubelin dan beli di sana. oke? Okay? yaps, semua bro, udah ada semuanya. Udah, udah, semuanya. See you next.